Madu murni telah digunakan sebagai obat tradisional sejak zaman dulu karena mengandung berbagai manfaat bagi kesehatan beragam khasiat madu sudah bukan rahasia umum madu bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya produk kecantikan dan obat-obatan yang memakai madu sebagai bahan dasarnya bahkan madu juga dijadikan sebagai bahan campuran di beberapa makanan dan minuman Madu berawal dari nektar yang dihasilkan oleh lebah. Madu alami jauh lebih berhasiat ketimbang dikemasan yang telah tercampur oleh bahan-bahan lainnya. Di sisi lain, madu asli juga bersifat lebih kental daripada yang kemasan. Madu memiliki rasa manis yang khas karena mengandung unsur monosakarida fruktosa dan glukosa yang lebih baik ketimbang gula. Madu mengandung kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik, terutama apabila dikonsumsi bersamaan dengan air hangat. Madu memiliki campuran senyawa fruktosa 38.5%, dan glukosa, 31%. Selain itu, hasil produsen lebah ini juga memiliki kandungan karbohidrat seperti sukrosa, maltrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Madu juga mengandung antioksidan dari senyawa krisin, pinobaksin, vitamin C, katalase, dan pinosemrin. Semua kandungan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah sederet manfaat madu bagi kesehatan dan kecantikan, seperti dirangkum dari Healthline, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2019. Manfaat madu bagi kesehatan. 1. Mencegah diabetes. Madu dapat mencegah diabetes. Penyakit yang satu ini disebabkan kadar gula darah yang terlalu tinggi lantaran banyak mengonsumsi makanan atau minuman manis. Oleh karena itu, madu adalah solusinya. Anda sebagainya mengganti gula dengan madu sebagai pemanis. Madu memiliki kombinasi fruktosa dan glukosa dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah. 2. Mencegah kanker dan menyehatkan jantung. Madu mengandung antioksidan tinggi yang dapat menangkal pertumbuhan sel-sel jahat dalam tubuh, termasuk kanker. Tak hanya bermanfaat untuk mencegah kanker, Madu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung berkat kandungan antioksidan dan flavonoid. Madu juga dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan darah, sehingga mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung. 3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian di School of Medicine, Cardiff University, Inggris, madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh. Berkat nutrisi dalam madu, metabolisme dan stamina tubuh akan meningkat. Madu turut andil dalam mendetoks bakteri yang dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Itulah mengapa madu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal segala penyakit. 4. Menyembuhkan luka Madu tidak hanya baik dikonsumsi dari dalam tubuh, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai obat luar. Madu dapat mengobati luka luar, termasuk luka akibat jatuh dan luka bakar. 5. Menurunkan kolesterol dan berat badan Madu sejak dulu memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk mengecilkan perut buncit Madu juga dipercaya mampu menurunkan badan Anda bisa mencampurkan madu dengan air hangat dan perasan lemon atau jeruk nipis Kedua bahan tersebut ampuh mengecilkan perut secara alami Madu dan jeruk nipis mampu mendorong pembakaran lemak secara efektif Selain itu, bahan ini juga dapat melancarkan sistem pencernaan Sehingga lemak dan sisa makanan tidak terlalu lama mengendap dalam tubuh Manfaat madu bagi kecantikan Tak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh Madu juga berhasiat untuk kecantikan Mulai dari kulit, bibir, dan rambut Anda bisa menjadikan madu alami sebagai masker rutin Berikut adalah manfaat madu bagi kecantikan 1. Melembabkan kulit 2. Mengangkat sel kulit mati 3. Menghilangkan komedo 4. Menyamarkan noda bekas jerawat 5. Menghilangkan flek hitam 6 mengecilkan pori-pori wajah 7 menghaluskan wajah 8 mengobati jerawat 9 mencegah penuaan dini dan membuat awet muda 10 menyamarkan garis halus atau keriput 11 melembabkan bibir 12 mengatasi bibir pecah-pecah 13 memerahkan bibir 14 menguatkan rambut 15 membuat rambut lebih berkilau 16 Menghitamkan rambut 17. Membasmi kutu rambut Sahabat buah surga Madu ternyata tidak hanya enak dicampurkan ke dalam masakan ataupun minuman Madu memiliki berbagai manfaat untuk wajah Caranya sangat mudah, hanya dengan menggunakannya sebagai masker madu Madu mengandung antimikroba, antioksidan, dan dapat memberikan efek menenangkan untuk kulit Anda Kandungan antioksidan yang terdapat di dalam madu dibutuhkan kulit untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak kulit Radikal bebas sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kulit menjadi kusam, mengalami penuaan dini dan berkeriput, bahkan memicu terjadinya kanker. Sahabat buah surga, dukung terus channel ini dengan subscribe dan share kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar kalian bisa hidup bahagia bersama mereka.